halo semua, welcome, welcome, welcome kembali lagi di channel kita sederhana ini ya bosku ya. Oke kita langsung kita main di cat of Olympus bisa mendengar bola tiga spin cepat, tiga mundur cepat, cap, sam. Apa kalau tidak dapat skater di sini ya bosku ya? Kalau kita dapat skater ini masih terus ini sangat kacau itu sih mana? Itu master tiga delapan sih terbaca mantul emang kacau itu master ini ya bosku ya. Yang mau mendaftar, yang mau mendaftar, link ada di kolom komentar ya, Mas. Silahkan yang mau mendaftar, sekali lagi tidak ada unsur ngacak, tidak ada unsur untuk mempengaruhi tim ini, karena tim ini sangat berbahaya, Bosku. Akhirnya, biar kita yang pertama ini, Bosku. Ya. Oke, oh, ini pecah Oke, oh. oh, Radika U. Oh. Hmm, jadi, kali dua bolu, apa-apa, awal-awal kita bukan kali-kali. Usah ya, yang ingatkan ya, usia. tidak ada untuk semua sekali lagi. bos ya, usia. kita hanya Evan aja di sini ya, usah oh, oh, ya. tapi Oh, kita ya, tas maju lagi, bungali cuk. wow, sensasional bos, master 38 delapan bos, ingin tolong, sangat kalem bos, master tiga delapan lagi bos, lanjut lagi, lagi, terbuka, gimana ini, oh, apa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 langsung kali, bisa perlu mendadak ya bos. punya tiga sayur, Naik naik dong nah, naik. Oh ya, us, ayo kasih nyasar -nyasar, ya, uh, ya. Oke, nah, lanjut, kita lanjut, lanjut, manual lanjut, guys lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, lagi. lanjut, lanjut, kita ya, pakai sepuluh sempat siapa ada kejutan-kejutan dari kakek cabul ini ya bosku kakek cabul ini sangat-sangat kadang mau kan, kadang membuat head cucunya ya bosku tapi banyak kan banyak kan banyak kan menjengkelkan bosku oh, woi biru lagi bener. oke. jangan cuman cuman eh kita udah. satu kita sudah. jadi satu juta kita udah. oke oke ajud lagi cepat lanjut teman-teman lanjut lanjut lanjut lanjut lanjut oh bijam pasir kasih oh, nah, sini ya. nah, sini ya. nah, kalau ini tidak cp kita wd nah, CP kita tambah ya lanjut uh. pertama oke okay. nah, biru biru ya biru ya apa ya, biru ya, biru ya. belum nampak lagi yang ti dengan lanjut ayo kok ada kali oke oke ayo ada lagi oke okay. dua kali kok kali nomor tinggal lima sebentar enjoy enjoy kita kerja lu besar cincin nih oh besar cincin Bum, balik lagi balik dong, Lanjut lagi, lanjut Lanjut Nikmati, Oke okay, sab, nah, okay, lanjut sab, oke lanjut, oke sab, per satu kali seribu, coba coba saya dulu, tapi nice tremor, nggak untung kita baru sini ya bu, nggak untung kita di lanjut lagi, masuk masuk masuk masuk masuk ibu. Jasbara, sudah itu aku? Lucu, oh, ya. Okay, kita spin dulu. Sampai kita vidio dulu, sampai dulu. Sampai dulu, sampai dulu. Sampai dulu, dulu. Sampai dulu, sampai dulu. Sampai dulu, sampai dulu. Sampai